Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saudara-saudaraku ketemu lagi dengan saya. Kami berempat kita collab bareng-bareng nih. Wah, mantep nih. Insya Allah membawa manfaat buat saudara-saudara semua. Oke. Okay. Tidak lupa tidak lupa kami senantiasa mendoakan saudara, saudara agar supaya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki dan dijauhkan dari segala penyakit dan musibah. Amin amin amin. Nah, ini di sini ada oh channel Drosa satu, ya. satu satu, hmm. satu. Memperkenalkan diri Siap. Saya dengan De Rosa Mobil Bekas Beliau Oke, buat teman-teman dari channel Youtube Om Andre Nah, jangan lupa subscribe dulu nih yang baru datang ke channel ini Dan tonton terus video ini sampai dengan selesai Kita akan update stok-stok mobil murah dan angsurannya seperti apa Dan teman-teman bisa mampir juga ke channel Youtube Drosa Mobil Bekas nih Nah, di owner salah satu showroom di Palem Semi Jadi kalau teman-teman ingin tahu mobil-mobil second yang harganya terjangkau Apalagi buat murid Lebaran, bisa cek di channel Youtube beliau Dan ini ada bagian marketingnya nih Barang menir, oh, siap. nama channel YouTube-nya Menir Otomotif, ya. Menir Otomotif, Andre. Siap. Nah, buat channel Om Andre, link-nya saya simpan juga di deskripsi. Bang Menir juga suka update stok-stok terbaru yang datang ke sini, dan yang terakhir ada sahabat saya nih. Nama channel-nya apa, Mas? Oke, nah, mungkin itu dari... Nah bisa subscribe juga teman-teman. Nah mungkin seperti itu buat teman-teman channel YouTube Om Andre bisa pantengin dulu perkenalan dari mereka teman-teman. Oke, Bang Menir, silahkan Bang Menir. Oke, uh, kita berempat hari ini ya. Derosa mobil bekas, Om Andre, Menir Otomotif dan Mas Yedno atau Duo Otomotif. Ya, jangan lupa juga like and subscribe channel kita berempat ya agar channel kita nih berempat makin mengudara nih. Siap. Ya, Siap, ini hari ini nggak ngopi. Ini <laughs> itu gelasnya apa tuh? Kosong, oh, Waduh oh, oh, oh, kopi dong! helan Wess, mantap. mantap ya. Mas Setno, saya lempar ke Mas Setno nih untuk perkenalan atau dua otomotif. Nah, biar suaranya jelas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Mas Nyilat Channel atau Duo Otomotif, dan jangan lupa subscribe. Channel saya supaya tidak ketinggalan informasi menarik di channel ini ya, oke? Nanti kita akan update setok di CV Mutiara Motor ya dengan Kang Deddy, Om Andre dan Kang Menir. Siap. Oh, siap. Iya. Nah, Buat dari teman-teman juga mungkin nanti bisa subscribe channel Om Andre nih dari channel Bang Menir ataupun Mas Jarwa atau dari Kang Deddy ini. <laughs> nah, Kang Deddy, sorry nih, saya buka dulu nih. Siap. Ini alamat lengkapnya ada di mana Kang? Kita alamatnya ada di. Serba Oto, Gotland, lot 6, blok A5, nomor 2, okay. Karawaci, Tangerang, Banten. Itu alamat lengkapnya ya? Nama tokonya Mutiara, Mutiara Motor. Motor. Mutiara Motor. Dan untuk patokannya ini berada di seberang Palem Semih ya? Patokannya Jayen, Jayen, Palem Semih. Kalau dari luar Tangerang mau sini, lewat tol Karawaci Kalo, berarti ya. Lewat tol Karawaci. Kurang Asasinya lebih udah paling gampang dah. Keluar tol juga nyampe ya. Iya, udah keluar tol Karawaci udah sampai patokan Giant. Jayen, Jayen tahun Oke, kita langsung saja nih. Ini ada berapa stok nih kang yang ready ini kira-kira? Kita... Banyak ya. Stoknya lumayan sih banyak sekarang ya. Kita baru belanja nih. Berio dua ribu empat belas. unitnya dan harganya rekomendasi. Oke. Okay. Nah, mungkin dari Mas Yerwo ada yang ditanyakan dulu apa sebelum kita mulai? Sebelum kita mulai ini, teman-teman langsung aja ya, klik juga channelnya Bang Derosa ya. Di sini juga ada stok mobil city car, MPV sampai ada SUV, SUV juga ya. SUV ada, SUV ada ya. Mm -hmm. Nanti harga-harga bisa dirundingkan lah. Mulai harga cash dengan kreditnya DP berapa nanti bisa dirundingkan ya. betul-betul. Oke okay, mungkin teman-teman udah ini nih udah kesal nih pengen nunggu updatean mobil apa aja nih ah, Kang Dedi ah, ini. Betul betul betul betul. Nah yang pertama paling pojok ada mobil apaan tuh? Yang pertama paling pojok kita ada Jess. Yes, nah, Bang Jepang Menir, e. Bang Menir nih selaku salesnya nih. Itu harga cash dan kreditnya seperti apa Bang Menir? Kalau untuk cash kita bandrol di 85 juta ya nego. Yang mana? jazpitek yes, yes oh jazpitek 2006 oh ya yes oh, yeah. sorry oke okay. <laughs> itu jazpitek yes 2006 warna silver itu untuk cash kita open di 85 juta ya itu untuk cash nah untuk kredit di DP berapa emang Deddy? 20 kayaknya, DP e, 20 15 bisa gak ya Inir? amannya sih 20, 20 ya 20, tapi ya. kalau untuk nego nego kesini aja dah iya yeah. yeah, yeah. betul jadi DP bisa menyesuaikan ya? Betul. Nah itu ang untuk angsuran itu di 2,6 ya Bang Didi? Kurang lebih Kurang Denganya lebih itu? Tenornya itu sekitar 47 bulan atau 4 tahun, tahun Wah mantap tuh ada Honda Jazz, angsurannya 2 jutaan Punya uang 20 juta bisa bawa pulang Honda Jazz buat mudik ya Betul Kondisi seperti apa itu Kang Didi? Kondisi keseluruhannya? Untuk kondisi insya Allah rapi ya hmm, Siap pakai? oke okay. ya, Pokoknya unit untuk sekarang siap pakai. Kalau misalkan kedepannya mungkin ada sedikit sedikit masalah, misalkan lampu mati segala Betul. macam, balik lagi aja balik mungkin ya. Kayak itu. tanggung jawab, kita beresin. Itu mobil yang pertama ada Honda Jazz ya? Betul nah ya, Yaris belum disebutin Om Andre sama Menir oh ada Yaris kita ada yang Yaris 2012 nih warna 2012, merah 2012 warna merah ya e -e. itu kita buka Semangat harga tuh. 120 100 juta nih oke okay. buka harga 120 120 ya iya. Yaris 120 juta. 120 juta tahun 2012, 2012 ya 2012, 2012. 2012. Kredit seperti apa tuh kira-kira Bang Munir? Untuk kredit itu di DP 20 atau 20, juta. 20 ya? Angsuran 20 juta. Itu Angsuran itu 31 satu an kurang lebih. Oke okay, DP 20 juta juga ya? Betul. Nah itu harga yang disebutkan masih nego. Masih karena kalau nego sama Kang Dedi itu yang penting cocok dulu. dulu. Harga mah nanti gampang ke ya Kang betul ya? Betul sekali. <laughs> Wah, keren tuh. Terus ada mobil keluarga nggak sih? Oh enggak itu ada Vios dulu Vios. ya? Vios 2004. 4. 2004 speknya itu manual metik tuh manual manual ya manual-manual tipe G ya Niri ya? ya tipe G bukan mantan loh asli, <laughs> Vios asli ya iya generasi pertama ya Viosnya ya oke okay. itu kira-kira uh, kilometer udah jalan berapa sih kilometernya berapa Niri ya saya lupa udah saya juga lupa udah soalnya <laughs> nah itu Vios harga cash dan kreditnya berapa sih Pios kita buka di 70 ya, 70 Dengan juta, juta ya? Mm -mm, untuk cash dan nah, untuk kreditnya itu berapa? Untuk, untuk kreditnya dp itu DP, DP 15 bisa lah dp 15 ya. A -a -a, Angsuran itu cuman bisanya 3 tahun oh, doang nih Oh 3 nih. tahun, nggak bisa tenor 4 tahun ya Nggak bisa, ini betul umur-umur ya, mm -hmm. Angsuran berapa tuh? Angsuran itu estimasi di 2,6 ya 3 tahun Betul 2,6 Wah dapat Vios cukup bawa pulang dengan uang 15 juta teman-teman Murah banget dan siapa tahu masih bisa nego-nego nih teman-teman <laughs> Langsung, Langsung ke sini aja Siap Nah mas Jarwo ada yang pengen ditanyakan stok apa lagi nih? Oke untuk selain mobil sedan sebelahnya itu ada Avanza ya? Itu iya. tipe apa bang Menir? Itu Avanza tipe G 2010 Silver ya? Iya warna silver Untuk so, harganya dibuka harga berapa? Harga sih 95 kita Oh 95 Tentu mas... ya. saja masih bisa nego ya? masih bisa nego oh, masih dan untuk perjalanan kredit itu dp berapa kalau untuk paket kredit paket kita kredit. di dp dua puluh dua angsuran itu estimasi di 2,6 koma enam atau dua koma tujuh dua koma ya 2, untuk lamanya. dp 20 bisa membawa pulang avanza ya, ya avanza ke G tahun 2010 ribu oke untuk nah. kondisinya juga tentu saja masih sangat bagus ya kondisinya ya, ya lumayan bagus lah lumayan bagus dan selain Avanza itu ada apa lagi ya? Ada Citikar ya? Ada, ada Citikar lagi kita ada Daihatsu Sirion. Sirion. Sirion. Ya. Tipe warna D FMC. Automatic ya? Bertransmisi automatic, automatic. warna Grey. Warna Grey. Untuk harganya? Harganya itu tahun 2012. 2012 ya. 2012. 2012. Itu open di 95 ya. 95. Iya. 95. 95. Masinego. Masinego. Mm -hmm. Langsung Kalau datang langsung ya? Langsung. Langsung aja. Langsung aja. <laughs> iya. Tentu saja bisa kredit ya untuk DP berapa? Ini untuk paket kreditnya. Paket kredit itu DP 20 15 20. bisa. 15, bisa. 15 bisa, ya. bisa. bisa ya. Tapi 15, untuk aman sih 20, 20, 20 ya. Aman 20. puluh. aman puluh. Nanti untuk berkat-berkas dibantu ya. Betul. Untuk berkas-berkas. Persyaratan ya, kredit sarana. kita bantu. Nah, yang penting portalnya dua aja sih untuk persyaratan kredit, ya. BI checking dan APPI itu okay. aja sih. Selik. Oh iya teman-teman Itu kan kalau misalkan teman-teman mau kredit Sebenarnya gampang aja teman-teman tinggal booking dulu nih Misalkan mau sejuta dua juta bisa betul, ya kan, Betul ya. Nanti, untuk lanjut proses mm -mm, Diproses dulu datanya juga bisa dikirim lewat WA aja ya Fotokopi yeah, KTP, KK segala macemnya ya betul. Nah nanti di survei Kalau misalkan udah di ACC Baru teman-teman lunasi DP nya betul. Jadi kalau misalkan prosesnya nanti Nggak bisa diteruskan DP dibalikin 100% dong, Tanpa ya, kan, kita, ya. potong. Oke. kita potong ya. Kita jamin jadi teman-teman beli mobil di rumah aja juga bisa. Nanti bisa hubungin via online. kang Deddy aja via online bisa iya. ya. kemarin ya dari dari Riau, dari Jawa itu rata-rata via online. Via online ya. ya? ya Mulai ini tidak hanya di Pulau Jawa ya betul dan kita Insya Allah amanah ya untuk online pun betul dan yang paling penting kalau teman-teman dari daerah proses pengirimannya pun bisa dibantu langsung oleh Kang Deddy ada driver percayanya bisa ya bisa lewat ekspedisi. Ekspedisi. Ekspedisi. ekspedisi dan itu semua kalau ekspedisi ada asuransinya amit-amit terjadi uh, sesuatu bisa klaim ya Kang betul. ya kalau rekomendasi sih ekspedisi cuma kalau misalkan ya mentok-mentok ya bisa pakai supir trapper, driver kita, kita. Nah. Oke okay. kita lanjut aja nih Kang okay. selain Sirion ini ada dua unit CR-V ini. Dua unit CR-V yang keren-keren nih. Yang warna Betul. abu sama silver. Kondisinya seperti apa, Kang? Kondisinya... Cukup fit udah tinggal pakai. Nah, pasti penasaran nih teman-teman, harga uh. dari CRV si yang warna abu dan warna silver berapa nih Bang Menir selaku marketingnya nih? Kalau untuk yang abu-abu kita open price di berapa Mang Dedi? 119. 110, 110, 110 lah enggak apa-apa. 110 ya bisa 110 nego tipis kali ya. Kurang lebih. Ya. Nah, kalau untuk paket kredit itu DP 20, Angsuran di 2,9 Mang Dedi atau 3 juta? DP? Estimasi DP dua puluh. Estimasi saya dua delapan dua sembilan. Dua delapan dua sembilan. Estimasi saya. Nah untuk tahunnya ini tahun berapa Dua ribu tujuh. Dua ribu tujuh. Sama yang silver pun dua ribu tujuh. Oh sama. -sama Jadi abu-abu ya. baik silver itu sama dua ribu tujuh. Betul. Tapi untuk kondisinya masih sangat bagus ya iya ini dijamin nggak bekas nabrak nggak bekas banjir dan juga nggak bekas turun mesin jadi insya Allah lah iya nggak ada masalah oke itu ada dua unit honda crv betul nah mas Irwo mau nanya yang mana lagi nih oke setelah honda servis saya lihat ini ada stiker lagi ya dari brio ya brio betul honda brio tahun berapa ini pak menteri Rio itu itu CKD ya bukan CKD. CPU ya yang satu oh. dua itu dua ribu empat belas atau e Matic bukan Mans ya. bukan Satya ya bukan Satya, Satya ya itu E E ya hmm. untuk harganya sendiri untuk harga kita open price di seratus lima seratus lima ya boleh 107 tujuh nih, ya? iya, satu tujuh nego, nego tipis lah ya, iya, berapa tahun seratus lima dikasih, <laughs> <loh>. <laughs> sudah keceplosan ya, tapi emang mobilnya bagus banget, <laughs> kilometernya aja tujuh puluh satu ribu, Antik kondisinya juga banget. masih sangat bagus saya lihatnya, uh -huh. dan ini benar-benar insyaallah nggak ya. ada andan ya, tinggal pakai yeah. doang, tinggal iya. pakailah nggak ada pr sama sekali, oh, insyaallah nggak ada pr, kalau ini hmm. dapatnya juga udah bagus Mas Jarwo, sudah sangat bagus, Mas Yatno maksudnya, tentu pakai tradingnya sendiri. Paket kredit kita open uh, hmm. di paket kreditnya DP20 atau 15 bisa? DP15 bisa. DP15 bisa angsuran di 277 27, 27, 27, 27, 27 sekian? 277 ya? Nah, DP15. Oke, untuk kredit kita ya? DP15 angsuran nah. di 277 sekian. 2775 27, pasnya. Kalau DP20 angsuran sekitar 2aman Nah, kalau ada selisih 10.000, 20.000 atau berapa, mohon uh, menyesuaikan ya teman-teman karena uh, itu Estimasi. baru hitungan kasar dari kita Estimasi. ya. Estimasi. Estimasi bisa lebih murah betul. dan mungkin ada perubahan lebih mahal sedikit juga itu wajar teman-teman. Nanti betul. yang pastinya dari lisinya teman-teman. Betul, betul, betul, Nah, selain Brio, nah ini ada mobil yang masih bagus banget nih. Terios. Dehasu Terios. Terios. Terlux tahun berapa ini Kang Deddy 2018 2018 berhasil banget bertransmisi otomatik ya. betul pajaknya panjang ya bulan 4 tahun depan hmm. Oke setahun lagi ya betul Letter A Banten hmm. nah ini Bang pinggiran, Menir pinggiran pinggiran, pinggiran. Bang Menir minta harga yang terbaik deh buat teman-teman nih saya kasih aja <laughs> Nah, untuk open, open price kemarin kita vlog juga di baik di channel Derosa atau Menir Otomotif itu kita open price di 185 ya Bang Deddy ya Bang lebih 185 dan untuk paket kreditnya di DP 25 angsuran 4.850. Wow. Mantap tuh 185. Harga baru mobil ini sekarang 250 juta untuk tipe Ardilax ini teman-teman. Tipe Betul. tertingginya sudah ada kamera 360 dan fiturnya sudah paling lengkap teman-teman. Dari baru belum dipapain. Anti sepetan. Oh. belum Belum disepet. Di... Masih 680. original untuk untuk catnya. Oke. Okay. Untuk unit selanjutnya ini ada stiker lagi. ya? Ini ada Datsun Serion untuk warnanya warna terang-terangan. terang Warna ungu ya. Seperti dirimu. Harganya sendiri berapa? Sendiri berapa Kang Nah, untuk Serion ini petik ya Transmatic 2011 warnanya memang warna unik ya. Unik ya. Kang Hero. Ini kita open di 75 juta. Gitu. kita close teman-teman ya. Katanya kata paji 75 75 net, 75. net, net, net, net itu teman-teman. Mm. Nah, Untuk estimasi kreditnya paket dengan DP, kredit pakai kita kreditnya. DP 15 angsuran di 2,3. Kurang lebih. 3. selama 47 Ma bulan. 4 tahun ya. Iya. Untuk kondisi sendiri saya lihat juga masih sangat bagus ya. Kondisi uh, Mas, kredit, Mas Darwo ya. ini termasuk golongan antik terang-terangannya. golongan <laughs> antik ya. Kilometernya 60.000 ya ini. delapan. Asli, original. Kilometernya 68.000. Ya. Jadi antik. Sepak terjangnya Jadi, belum terlalu jauh. Betul. Ini termasuk jalan keluar ya ini untuk unit ini ya. Selanjutnya ada Avanza lagi ya. Eh, ya Avanza tipe satu lima luxury. luxury. Ini letter matic manual. Letter T ya. Karawang atau kang? Ya itu letter T. Karawang. Betul. Tarong tarongan ketemu Karawang. Karawang. Mantap. <tif> Mantap. Cepatnya nah, ya. <hub> kita itu bisa buat jepongan. <tif> uh, <tif> <tif> untuk harganya sendiri kang? Untuk uh, harga open price di cash 120 juta 120 Nego. juta Nego ya? mm -hmm. okay. Untuk paket kredit kita DP10 juga bisa Bang Deddy. Betul, betul, betul, betul Paket, paket kredit dp Oh 3,6 Iya Ini atas nama perorangan atau PT? Perorangan Perorangan ya Betul Perorangan okay, Jadi buat teman-teman yang nyari Avanza langsung aja hubungi marketing ya, Bang Munir atau Kang Deddy langsung Mas Seto juga boleh, ya. Om Andre juga, Om boleh, juga boleh kita berempat semua, ya. Insya Allah kita memberikan nah, ya. yang terbaik Betul. buat saudara-saudara Nih Kang Deddy, banyak yang nanya nih di channel Om Andre Om Andre, cari mobil murah dong, itu carry dijual nggak sih? Carry sangat-sangat murah, ya, iya, ya. di obral sama saya Di -obral. <laughs> Lima juta net tahun 2005 2005 ya. <laughs> Carry DX ya, itu dipennya. bisa pakai Teman-teman yang mau usaha juga bisa, ya, iya. ya. mau dimodif dibikin camper van, dibikin apa ben. bisa tuh betul. 50 juta aja. Langsung bawa pulang 55, tuh lima puluh lima. lima puluh lima, Sayang, lima <laughs> <laughs> juta unit 2005 ya. Betul, betul, betul, betul. Nah, masih Suzuki tuh, itu juga masih ada kakaknya Carry udah di DP ya. Nir, ya? Sudah, udah Sudah di DP, di DP ya. Inilah, iya. iya. teman-teman, masih banyak stok lainnya kalau kita bahas mungkin nggak bakalan beres satu jam nih banyak banget sebenarnya di, di sini bisa berhari loh bisa ya bisa, hari iya. oh, bisa lapar gitu loh. ya <laughs> nah pokoknya teman-teman mampir saja ini ada spanduknya seve eh, mutiara motor di bursa mobil Palam semi Karawaci ya itu. mungkin ada yang ditambahkan lagi dari teman-teman semua nah, sudah kang deddy bang ngopi cukup <laughs> okay. ngopi biasa ngopi Nah ya, mungkin pesan dari Bang Menir, jangan lupa ngopi saja Dan dari saya, dari channel Youtube Om Andre, thank you banget Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan dari Kang Deddy mungkin Kita mau tutup doa apa enggak nih, apa mau pengajian nih <lands> <laughs> Udah ada ustadnya nih <sett> Ustadnya udah adil, itu lagi sibuk <laughs> Oke okay, baik, apabila ada kata-kata yang salah dari kami berempat yang tadinya Biasa. candaan ya Guyonan ya Biasa. Mas Darwo Dua Otomotif Biasa. mau dimalumin hmm. nah mungkin seperti itulah kita tutup saja sampai bertemu lagi di video selanjutnya jangan lupa mampir ke Drosa Mobil Bekas dan buat channel Om Andre jangan lupa subscribe Terima kasih sudah menonton mampir juga ke channel Youtube Menir Otomotif, otomotif. dan Mas Yedno oke okay. tolong yang, yang keras suaranya jangan yeah. <laughs> lupa subscribe channel saya Mas Yedno atau Dua Otomotif Langsung aja subscribe ya teman-teman. Oke, okay. so, saudara ini lagi viral loh, Mas Yetno. Yet no. <laughs> ya, tolong diklik video-video beliau, insya Allah rekomendasi video-videonya. Sebelum dihapus videonya teman-teman, nah, karena videonya lagi viral. Betul, lagi viral banget. <laughs> Oke, semoga sehat selalu dan sampai jumpa. Terima kasih.